Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik nih persahabat, ya Dari Lesti dan Rizky Bilar ke kabar pertama Ada sebuah unggahan spesial banget nih dari Indosiar Yang memposting foto Abang Fatih memakai sorban Dan kita lihat para sahabat ya di slide kedua Ada postingan foto Papa Bilar memakai sorban juga Anaknya dan bapaknya, aduh masalah banget ya Kita sambung dengan kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosier Definisi like father, like son. Coba kalian rate berapa nilai 1-5 kesamaan dari dua foto di atas Tuh persahabat ya, kira-kira Kalian ini berapa nih nilai ratingnya 1-5 kesamaan dari dua foto ini anaknya dan Bapaknya ya. Kita salpok dengan kalimat komentar Yang diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Virus.Leslar mengatakan Mohon maaf, papanya kalah saing Anaknya lebih cakep Katanya tuh, aduh Masya Allah banget Dan kita lihat juga ke komentar lain dari akun instagram WDRT Satria mengatakan di kolom komentar Dua kesayangan Bunda Lesti, tapi kesayanganku juga gemas Al-Fatih, cucu ikan terbang Aduh Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persahabat ya komentar lain dari akun Murizaki4130 mengatakan Maaf ya papanya, aku udah pindah haluan ke anaknya Al-Fatih Karena terlalu mempesona bikin kangen Aduh Masya Allah banget ya semua salfok dengan Abang Fatih yang selalu bikin gemas, yang selalu lucu dan semakin hari semakin tambah ganteng jadi nih persahabat yang Idola kesayangan kita mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa dan support yang diberikan kepada keluarga Leslar Selanjutnya ya persahabat kita simak juga di sini ada vitamin bahagia Cidukan di Cianjur Persahabat ya tim Leslar belum pada balik ke Jakarta masih berada di Cianjur, Razabat ya. sepertinya mereka betah banget nih, sahabat ya, sampai saat ini belum balik ke Jakarta nih. Tim Lesland Entertainment, ada Bang Lintar, ada Bang Rangga Syahid juga, masya Allah pokoknya mereka selalu kompak dan solid menyuguhkan vitamin bahagia untuk keluarga Konoha, masya Allah banget ya, sore gini, menikmati minuman segar dengan suasana pedesaan. aduh luar biasa. Apalagi para sahabat ya, disitu ada Warumi Ayam Bunda Lesti Ini sih cute banget yang momen ini pun diripos oleh akun Tuti Anusko Leslar Lovers. Ada kalimat caption yang dituliskan Sore gini menikmati minuman segar dengan suasana pedesaan Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun doria mengatakan senangnya mereka di kampung halaman bu bos sejuk Aduh Masya Allah banget ya, pokoknya mereka betah banget di anjur Semoga ada cedukan vitamin dan kapal terbaru Yang kita dapatkan Dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita simak juga Ini ada sebuah Postingan di ya, akun Instagram Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Alhamdulillah persahabatnya Untuk followers akun instagram papa pilar sudah mencapai 12,6 juta dan akun instagram Bunda Lesti 25,1 juta followers Masya Allah banget ya dan pastinya kita semua dibikin salfok dengan foto profil aduh cute banget pokoknya leslar ini selalu bikin bahagia sekali Masya Allah mudah-mudahan bersabat ya selalu sehat selalu bahagia untuk idola kita Ya berikutnya di momen vlognya Ari Untung Persahabat ya, ketika Bunda Lesti dan Papa Bilar ditanya Ini yang paling cemburuan siapa? Masih dua-duanya cemburuan, persahabat ya Dan saat bertanya kepada Papa Bilar Lesti paling cemburu pas kapan? Persahabat ya, nih ditanya nih Papa Bilar Ketika Bunda Lesti yang paling cemburunya itu pas kapan? Papa Bilar menjawab, persahabat ya Pas di Bali pernah sih kata Papa Bilar pas ke Bali dulu katanya itu bersahabat ya dengar nggak sih kalian? <laughs> masya Allah banyak ya. denger dong, persahabatnya Bapak Bilar saat menelpon bunda Leslie Gejora dengan tentunya kalimat sayang bersahabat ya, masya Allah pokoknya. Di dalam kesenangan kita selalu saja bikin baper warga Konoha, masya Allah. Momen ini diunggah kembali oleh akun Sental Putih Hasil Skor Bilar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Dengar-dengar sayang, yakin banget ya dengar saat momen ini pasti pada nggak bisa tidur, hayo ngaku katanya tuh para ya masya Allah Hingga komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Insta70 underscore Lenslar Lovers underscore Indonesia mengatakan Pokoknya, Masa kan cari live Instagram teman-teman Papa Bilar Pasti di-add buat tahu kegiatan kesayangan Konoha Masya Allah banget ya pokoknya Leslar, lovers, warga Konoha memang the best banget Kita doakan yang terbaik ya mudah-mudahan Leslar Ini selalu diberikan kebahagiaan Dan kita semua sebagai fans sejati Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Kita semuanya diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin